Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita bolang lagi ya hari ini kita mau menikmati hasil buruan yang kemarin sama teman-teman ada -teman. cuacanya hari ini mendungnya agak gelap mudah-mudahan nanti gak hujan ya guys ya Oke, gimana keseruannya? saksikan terus ya guys mulai jadi Sengaja muka saya tak munculin terus guys Supaya kalian lihat yang menekan deh Guys. ini guys, sendok guys. Nah, ini udah pada ngantri guys, udah lapar kencot. Wah yo, asli bikin api, asli guys. Ya selamat petang guys. saksikan terus jangan lupa like, comment. sok beker bersama kita orang anak-anak Papua. www.bocatrans.com Terima kasih proses kita oles bumbu ya guys ya bumbu ini Mas Tegar ini yang kemarin bolang yang kemarin jago casting geng. kali ini juga ada Mas Afwan pemilik halifah ini guys ikut serta di sini guys ikut serta ngebolang sore ini guys spesial nah ini nasinya woi ngebul guys nasinya Cus ini nanti pasti bakal nikmat ini guys Wah kita makannya di pinggir sungai tapi sayang sekali sungainya agak keruh guys ya karena hujan tadi dari siang hujan ini posisinya juga cuacanya mendung tapi nggak apa-apa ya guys ya ya ini proses pembuatan tenda guys bareng teman-teman nah, nanti kita masak hasil buruan di sini nah, kita makan bersama di sini guys. Dan nanti nikmat sekali guys rasanya guys saksikan terus ya guys kita siapkan minyak gorengnya guys kita kita goreng di sana nanti kita bikin sambal juga Hah? guys Jadi guys kita siapkan dulu untuk bahan sambalnya guys memang Oh, ini gitu. kenapa -apa, ya, tadi sudah saya taruh garamnya langsung sama pecin ini ada bawang putih bawang merah sama ricah lombok bahasa cewanya jadi kita bikin sambalnya dulu guys kalau Pak. <susuk> ada, Oke, sini. kita menikmati hasil panen kita jadi. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman berhubung udah sore udah gelap juga ah teman-teman udah nggak sabar nih nanti nih bijinya udah mateng sekarang waktunya kita makan bersama ya mana keseruannya kita makan oke Gas. ayo guys <tut rata> ini sempat. <satu> kan, <tut rata> <tut rata> ah, ini Guys. Hmm. Ini hasil buruan kemarin ya, Guys ya. Selamat makan ya, teman-teman. Ini bilis ya. Ini perlu gas. Jadi, ini cepat boleh ini udah sambelnya lu kok malah ora sambel? enak ini belut ya? belut kan si? belut panas Enak Pone. Masalah nonton. Masang. kan? Ada enggak Masa dulu. Masa dulu. Masa dulu. Masa. bosong Masa. Masa uli, ya. rata, kan. Ayah, e, sudah lagi Kita makan sama-sama jadi campur campur rata kah? salah. juga lagi. Masa dia mau coba ya. diurang hmm? Masa e. lagi ya, Aku, aku, aku, aku lo Mas kurang gak disini matang? Masuk Masuk Tepat apa kurangnya Tepat mau sushi, sushi nih ada sushi? tadi hmm. di hmm. itu udah ada anunya tadi, itu? Kok juga belum, ini kan terus enggak? Apa? Ya, ini Nikmat sekali guys, ya, salam makan sama-sama dulu. -sama. Teguh, hai, hai, hai, hai, hai, bareng hai, hai, hai, Kueh cangkre, kueh kueh gimana nih <guluh> Pangeh dipangan aja lu ya Pak Itan bagaimana? Namu tuh Sambil rotos oh, kalau kita Enggak. bilang Enggak, kalau kita larai sini kali ngalu Bukan Kalimantan Kalau oh, saya bilang tuh nasi komando Eh daun mana? Mari diombe kan Cik enak rasa lebih-legini ini Ya anu Iya loh Saya bilang nasi komando, telurnya telur bebek mentah, kamu jadi satu dengan nasi, gitu. kopi, daun gandul, daun gandul mentah ini, nasi komando habis makan, apa hmm. masih gulung gulung? harus servis, nasi komando. sekarang siapa lagi? servisnya masih magang ini, gitu. ini mah tangkapan itu kan, masih beli, nggak beli nih? kalau bisa kan, tarik-tarik ya, yang bentar aja ya penilainya udah hmm. enak sekali ah nanti kan suaranya udah diganti kan? ganti apa? raku suara aja suaranya kok aja nih? suara, hmm. suara kok aja nih? kenapa ini suaranya? ohhh hmm. pokok guys, kita habis makan habis itu main ini olahraga cari keringat, main pucay oh iya, nanti masuk kontennya guys Gimana, dia? udah DP, kok. Pakai DP. udah kemarin. enggak? Bongkat DP berapa, Mas? 100. langsung kok. saya kok. Ada oke teman-teman, cara rasa cukup sampai di sini dulu ya video kali ini berhubung sudah gelap juga sudah malam dan makanya juga udah hampir selesai terima kasih banyak yang sudah menonton video ini semoga kalian masih sehat dan sukses selalu jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys ya. Oke sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih wassalam.